nah kalian perhatikan di belakang kino ya di belakangnya kino ya ada tuh dia bakal mendekat Hai bilangin enggak percaya. Dia dia, dia ngejar, anjay. Kan gua bilang. Kan gua ya bilang. Entar ya ya lu, tar gua cek lo Kan gua bilang dari tadi. Kan gue bilang tadi. Apa sih yang barusan? Kayak sosok ya. Iya. Soalnya aku kelihatannya hitam. Kan gue bilang tadi. Lu enggak percaya. Di kau berada?